Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya KRc Channel. Untuk video kali ini saya akan mencoba firmware untuk STB ZTE B760H. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flashing STB ini, jangan lupa untuk driver MediaTek-nya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC-nya masing-masing. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan, bagi yang baru menemukan channel ini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 lalu pilih file scatternya dan klik open di bagian download only kita rubah menjadi format all plus download kemudian kita klik download kita beralih ke STB nya ya teman-teman kita tancapkan terlebih dahulu USB mail to mail ke laptop atau PC dan di sini STB dalam keadaan off lalu tancapkan USB mail to mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop atau PC tadi ke port USB 1 di STB dan nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini, STP otomatis terflash. Proses flashing sedang berjalan dan ini memerlukan waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Dan apabila ada notifikasi tampilan download oke, OK, berarti proses flashing sudah selesai Dan kita cabut kabel USB mail-to-mail, -mail, kemudian kita tutup aplikasi SP Flash Tool-nya Kemudian kita ke tahap selanjutnya, kita akan hubungkan STB-nya dengan TV atau monitor Dan bila sudah terhubung, tampilannya seperti ini Selanjutnya kita setting di internetnya dengan cara masuk di menu toolbox kemudian kita pilih pengaturan dan pilih jaringan. Teman-teman bisa pilih wifi-nya masing-masing. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, kita setting resolusinya masih di menu pengaturan, kemudian pilih tampilan, dan teman-teman bisa pilih resolusinya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah WiFi sudah terhubung, kita cek aplikasi-aplikasinya ya, teman-teman. Di aplikasi Smart Top Neck, bisa berjalan lancar dan stabil kemudian di aplikasi SPO TV stabil dan lancar ini banyak sekali siarannya ya teman-teman baik siaran TV lokal maupun TV luarnya di aplikasi yasin TV bisa berjalan dan stabil di STBB 760 a ini bagi teman-teman yang suka bola atau hobi bola aplikasi ini bisa menjadi salah satu solusinya kemudian saya coba lagi di aplikasi WTV iFlick bisa berjalan lancar dan stabil dan bagi yang suka film atau drama, aplikasi ini bisa menjadi salah satu solusinya Di aplikasi Google Chrome, stabil dan lancar, ya, teman-teman. Di sini, saya coba ketikkan youtube.com, stabil dan lancar. di aplikasi ZTE faster ini adalah aplikasi untuk mempercepat kinerja dari sistem ya teman-teman dan ini tampilannya bersihkan sampah bersihkan data uninstall aplikasi Kemudian di aplikasi ES Explorer Berjalan stabil dan lancar Apabila teman-teman colokan flash disk atau SD card Nanti akan terbaca di sini Dan teman-teman bisa install dan uninstall aplikasi-aplikasi Langsung dari sini Untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya silahkan dicek masing-masing. Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan flash stb nya Jangan lupa like, subscribe dan share. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.